Artisan kakleri Arroyo datang di dalam sejenis kotak barang kemas ya, bersama sekeping nota yang menggariskan tentuan Arroyo ya, dan juga cara-cara merawat bilah yang tersimpan rapi ya, di dalam ukatan Uncang Baldu Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Secara keseluruhannya, persembahan package dan reka bentuk bila aruyuh amatlah menarik. Ya. Pisau lipat yang direka oleh Dirk Pinkerton ya, mempunyai estetik dan kemasan yang sangat menarik mengikut gaya reka bentuk pisau berhati dari Persia Pisau pelambung aruyuh diperbuat dari Yangjiang, China yang peka pada tradisi seni reka dan cukup perhatian pada segala perincian Hulu gagang yang diperbuat daripada lapisan G10 ya, Berwarna jade ya, dan diperkuatkan oleh pelapik stainless steel yang berkerangka Dan menggunakan kelengkapan standoff ya, dengan lubang tali pintal sebagai penunjang belakang Uh, permukaan sisi G10 Ada jalinan yang halus dan melekuk Di pertengahan gagang Untuk memberi genggaman yang selesa Pengepik kocik yang mendalam Dengan bibir pengepit yang sedikit mendongak Boleh dilekapkan pada kiri atau kanan hulu bilah Mengikut selera pengguna Dengan mata bilah tetap menunjang ke atas Besi mata bilah AR RPM 9 yang khusus diperbuat oleh artisan cutlery yang menggunakan teknik olahan serbuk metallurgy dengan daya penahan mata bilah yang tajam dan daya penghakisan yang tinggi untuk masa yang lama paksi bilah menggunakan sangkar alas berbola seramik yang lancar dengan mengetik julur pelambung dengan dibantu kekunci pelapik di mana batang kekunci menahan sedalam 30% pada paksi bilah uh, bentuk bilah melengkung, ya dengan baji memalu pada tulang belakang yang berlarutan kepada Kukuran dadu dengan mata bilah di asah rata. Ya, bilah diganggam penuh dengan selesa dan juga boleh digenggam secara taktikal atau bertentangan. Sebagai perbandingan, ya dari segi ukuran, ya dan juga lingkungan harga yang sama saya membawa Ontario Red 2 ya dalam besi D2 ya yang juga menggunakan gegongci pelapik yang sama seperti ROYO dengan sisik gagang G10 Ya begitu juga dengan Kolsil Oyabun dengan Besi 4034 stainless steel yang menggunakan kekunci besi pengganjal stainless steel, ya dengan gagang disaluti kita grief x. berat bilah 100 gram ataupun 3.5 ounces ya, panjang bilah apabila tertutup 10.5 cm ataupun 4 inci panjang keseluruhan apabila mata bilah dibuka 19 cm atau 7.48 uh, inci panjang mata bilah 8.5 cm ataupun 3.3 inci dengan gagang sepanjang 10 cm ataupun 4 inci Saya kira dengan perlaksanaan eh, reka bentuk yang kemas yang di dalam pakej yang menarik dengan harga mesra pembeli dengan besi mata bilah yang menggunakan olahan teknik serbuk metallurgy. Artisan Cutlery Arroyo mampu sebagai alat edisi yang buat pengguna bertukar ganti di dalam pusingan bilah. Terima kasih kawan-kawan ya kerana menonton dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang.